Tiga Kesannya setelah mengikuti acara hari ini Kami mendapat banyak pelajaran Tentang mengenali Cara untuk mengenali kanker payudara Dua, oh. tiga Kesannya adalah Semoga orang-orang yang terkena Kanker payudara tetap semangat hidup Tiga Setelah mengikuti acara ini Alhamdulillah banyak ilmu yang kami dapatkan Terutama tentang bagaimana mencegah, menjaga kesehatan dan sebagainya untuk menghindari tentang kanker payudara. Dan terima kasih atas eh, apa saja yang sudah disampaikan oleh dokter, yang mana ini sangat penting untuk eh, terutama remaja-remaja santriwati kami di Ponpes Al-Muhajir ini. Terima kasih banyak, semoga apa-apa yang sudah disampaikan bisa menjadi eh, pelajaran dan